Nah, ini adalah Pak Erick Thohir ya. Nah, di sini Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap saat ini ada badan usaha milik negara atau BUMN yang mengalami banyak kerugian. Menurut Erick, menyebut jika BUMN itu banyak ruginya dibandingkan untung, artinya bodoh. Bukan sakit, nggak bermasalah, begini. Kalau usaha itu ada untung ada rugi, cuma kalau lebih banyak rugi atau untung bodoh atau pintar, ya bodoh. Ungkapnya kepada awak media di sela-sela acara mandiri Investment Forum 2023 di Hotel Fairmont Jakarta Selatan pada hari Rabu 1 Januari eh, 1 Februari 2023. Ya. Erik mengungkap saat ini ada dari total 41 BUMN ada 9 yang masih mau rugi. Nah. Tapi sayangnya Erick Thohir tidak menyebutkan 9 BUMN rugi tersebut dari sektor mana saja. Baik kawan itu beritanya, Ini perlu dibahas ini. BUMN mau rugi. Itu artinya bodoh. Karena rugi terus. Kata Menteri BUMN. Nah. Dari 91 BUMN yang ada, 9 BUMN Morigi. Sebenarnya, yang bodoh siapa? Gitu, Siapa yang bodoh ini? Yang dimasuk oleh Menteri BUMN. Dan apa tugas Menteri BUMN? Nah, ini kan masyarakat bertanya kepada Pak Erik Tohir apa tugas Menteri BUMN kenapa kok BUMN bisa rugi seharusnya sebagai Menteri BUMN itu berpikir bagaimana BUMN BUMN ini tidak merugi berarti ini sama saja Pak Erik Tohir sebagai Menteri BUMN menganggap dirinya bodoh Ya you dong, know, ini BMN kok. Sudah tahu rugi. Lalu kerjanya menteri apa supaya tidak rugi? Menteri pembantu presiden, otomasi. Apa yang namanya seorang menteri itu orang hebat. Orang yang memiliki konsep, orang yang bisa membuat konsep. Supaya tidak merugi, maka ditarla di situ ada menteri. Kalau menteri ini tidak bisa bekerja, lebih tidak tahu tidak usah ada menteri BUMN kalau begitu. Lebih baik direktur-direktur utamanya perusahaan itu langsung ke negara. Itu itu kalau menurut saya seharusnya menteri BUMN tidak ngomong begitu. Harusnya menteri BUMN mengatakan BM, dari 41 BUMN kita ada sembilan yang merugi. Kami memohon kepada rakyat Indonesia agar memaafkan. Dan kami juga meminta maaf kepada Pak Jokowi selaku Presiden. Karena Menteri ini adalah pembantu. Kami akan mencari solusi yang terbaik agar BUMN tidak merugi. Itu baru mantap. Kalau bisa hanya bisa menyalahkan bawahan, ya semua orang bisa. Makanya dijadikanlah Menteri. Nah, seorang menteri itu bagaimana berpikir? Oh, ini negara ini negara kaya, negara ini banyak tambangnya. Bagaimana ini BUMN, Badan Usaha Milik Negara mengelola tambang? Sedangkan negara ini mungkin uangnya sedikit. Nah, berpikirlah begini, membuat rencana bagaimana cara ada investor, bukan hanya investor dari luar negeri, sehingga BUMN bisa melibatkan rakyat sebagai investor rakyat sebagai investor di sini bagi hasil dengan rakyat Nah itu baru menteri BEM badan usaha milik negara jadi tidak mesti ya mengandalkan investor dari luar ya masuklah negara Cina masuklah negara asing nambang kita hanya dapat dividen dapat pajak dari situ hasilnya ya sedikit lah tapi mereka yang mau bangsa negara asing yang menambang di negara kita. Nah itu terus keluar negeri. Seharusnya itu Pak Erick Thohir berpikir bagaimana BUMN ini baju. Namanya Menteri BUMN. Harus paham masalahnya BUMN. Oh ini dirutnya ini kayaknya belum mampu. Ajari dirut cara kerjamu begini-begini atau kamu lebih tahu coba kau paparkan ke saya karena cuma jadi menteri kemudian duduk ya suruh orang ya eh, eh, kerja kerja kerja jangan rugi ya jangan rugi jangan eh semua orang bisa jadi menteri semua orang jadi bisa jadi menteri kalau hanya bisa nyuruh nyuruh ya. kalau mau jadi menteri ya bagaimana cara membuat bumn itu semakin maju tidak merugi itu tugas menteri bumn kalau sudah tidak sanggup, tidak mampu ngomong ke Presiden. Wahai Presiden Republik Indonesia, saya sebagai pembantumu, Menteri BMN, mau tidak bisa, ganti saya. Ah itu lebih mantap. Siapa tahu ada orang, ada rakyat Indonesia, yang mampu ya membuat BMN kita maju. Gitu wajarlah ditutup lagi, tanpa parah padahal sudah dibantuan negara uang pajak, nah kalau memang sudah tidak ada rakyat, oke okay, rakyat dimakan sebagai investor makanya jadi menteri ya harus punya komunikasi, berkomunikasi dengan kaum-kaum intelektual di luar pemerintahan siapakah yang selama ini mengkritik ajak yang mengkritik masalah kebijakan ekonomi, masalah kebijakan BUMN, ajak mereka duduk, ayo kalau begitu, bantu saya. Supaya BUMN kita tidak rugi, bantu. Paling tidak menteri, kalau tidak mampu ya, seorang menteri BUMN seperti Erick Thohir, tidak mampu eh membuat BUMN ini untung semuanya, paling tidak ajak komunikasi yang di luar pemerintahan. Siapa kayak yang suka mengkritik, yang senang mengkritik, ajak duduk. Saudaraku, saya menteri BMN, kita BMN kita ini masih merugi ada sembilan. Mungkin ada masukan supaya BMN kita maju. Ah, eh, harusnya dibuka seperti itu. Jangan eh, jangan berpikir bahwa orang yang mengkritik itu adalah musuh, tidak boleh ber, eh, apa, tidak boleh seperti itu cara berpikirnya seharusnya yang mengkritik itu akan memberikan solusi masukan maka BUMN kita maju 41 perusahaan BUMN masih sedikit kalau saya, kalau bisa itu menteri eh, usaha milik negara BUMN itu bukan terlalu sedikit kalau 41, kalau bisa itu sampai target 1000 BUMN ada BUMN ngurusin minyak ada BUMN ngurusin bawanya lagi, ada solar ada gas, ada Omas tambah minyak dan semua ada batu bara, ada nikel, ada uranium. Abu nah, untuk perusahaan-perusahaan ya ini perusahaan bumn khusus ngurusin uranium. Ini khusus untuk batu bara. Ini perusahaan bumn khusus untuk emas. Ini khusus untuk perak. Ini tembaga. Ini boksit. Ini nikel. Nah satu bumn siapkan khusus untuk men menciptakan mobil produksi dalam negeri semakin banyak dibuat begitu seharusnya dibuat konsep jangan BUMN yang sekarang saja terus gini ya buka sehingga kelak bangsa ini akan berdikari kalau semua atas kepadang usaha milik negara untuk rakyat nah ini ini saran saya ya kalau memang perik Tohir mau menerima masukan saya ajak saya diskusi Siapa tahu saya bisa berikan masukan untuk bangsa dan negara. Bagaimana bersahabatku? Baik videonya kawan.